Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Madasida Yusuf NIM 20.10.27.10.16 Dari P.K. PAUD Universitas Pemodian Jember Video ini Untuk untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan dan belajar Motorik. Tujuan observasi ini untuk Mengetahui cap pembelajaran selama masa pandemi. Mengetahui cap mendapatkan nilai perkembangan motorik anak selama masa pandemi. Observasi dilakukan di TKKTK 470 Lumajang. Hasil observasi yang saya lakukan yaitu selama masa pandemi ini. Pembelajaran di tkk 470 Macang dilaksanakan secara daing, ku sambang, dan program Sinawabaheng atau BSB. Ku sambang dilaksanakan dengan cara guru datang ke TKB atau tempat kegiatan belajar, di rumah salah satu murid ataupun di Balai Ewe. Dalam satu TKP maksimal 5 anak, dengan haus tetap menaati pokok kesehatan. Cuci tangan, memakai masker atau face shield, dan menjaga jahat. Kegiatan kusambang sambang ini meliputi kegiatan pemanasan atau olahraga sebentar dengan menangkap dan melempar bola merupakan contoh perkembangan motor kasa dilanjutkan dengan tepuk P3K dan pemain APE atau alat perakad edukasi PSB atau program sinabang dilaksanakan sekitar bulan Februari dengan ketentuan maksimal murid yang HD 25-50% Jumlah siswa per kelas Program Atau PSB ini Seperti biasa Juga harus Selalu mematuhi Protokol kesehatan Atau mencuci tangan Memakai masker dan menjaga jarak Pembelajaran Diawali dengan berdoa bersama Kemudian Memberikan semangat dengan tepuk tangan dan bengangi lalu dilanjutkan dengan menebali vuvijaya dan menggambar karena saat saya observasi di sana sedang kegiatan keagamaan dan perkembangan motorik anak khususnya motor halus melalui menggambar kesimpulan dari kegiatan observasi yang saya lakukan adalah 1. Pembelajar selama masa pandemi dilakukan secara daring, guru sambang dan PSB atau Poker Sinau Bareng 2. jam mendapatkan nilai perkembangan motok anak selama masa pandemi yaitu saat guru sambang dan PSB melalui kegiatan menangkap dan melempar bola Menepati volvidaya, tepuk tangan dan bermain APE. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.